Saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Malam ini kita kembali berdiskusi santai, cerdas berdasarkan data dengan tema benarkah Allah itu Trinitas dengan narasut Sumber uh, dari saudara saudara saudara dari Kristen uh, ada Bang Fras dan juga Bang antonius di sisi uh, saudara kita dari Muslim ada Bang Bonar Marasi yang spektakuler lagi ada uh, Bang Valen dari Yudaisme. Uh, uh, mungkin langsung aja Pak bang, bang siapa yang mau mendahului? Saya langsung ya. berikan waktu. Ya. Mungkin saya duluan ya. bang Pras ya. Silakan. Bang Antonius. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terima kasih atas kesempatannya kita bisa bertemu saya dan bang, bang Pras serta bang Antonius. Dan kali ini saya ditemani oleh praktisi Yahudi, Yahudi yaitu bang Palen. Bang Palem ini juga andalan saya ya, termasuk juga tempat untuk saya belajar. Sejatinya bang Pras dan bang Antonis juga tempat untuk belajar itu. Ini tentang trinitas. Nah, lalu kemudian bagaimana posisi saya terhadap apa namanya keesaan Allah itu. Nah, kalau di Islam Allah itu al-ahad al-wahid, tiada serupa, tiada sama, tiada setara, hanya satu saja. Ahad itu bermakna esa di Qur'an surat 112 ayat 1, karena memang tidak ada yang setara dengan Allah di Qur'an surat 112 ayat 4. Dan tidak ada yang serupa dengannya di Qur'an surat 42 ayat 11, yaitu Tuhan yang maha esa wahid, tidak ada Tuhan selain Allah di Qur'an surat 2 ayat 163. Nah Allah itu memberi atribut pada dirinya, memberi nama pada dirinya. Dan kemudian di Islam itu, atribut dan nama itu tidak kemudian menjelma, ya menjadi pribadi kedua, pribadi ketiga dari dirinya. Karena apa? Karena uh, Allah itu memang Al-Ahad dan Al-Wahid. Lalu kemudian ada pandangan uh, dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu satu hakikatnya, hakikatnya yang satu, pribadinya sih tiga. Itu terserah pada pandangannya masing-masing. ya -masing, Tapi bagi saya ketika dikatakan bahwa Allah itu al-Ahad dan al-Wahid, maka itu sangat memudahkan bagi saya. Gitu. Karena satu fokusnya itu bahwa Allah itu adalah sang penguasa, sang Rob. Gitu. Allah itu adalah pusat dari sesembahan Allah itu adalah Tuhan dan pusat perubahan yang memiliki nama-nama yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itulah tiga, tiga komponen tauhid, ya, tauhid rububiyah bahwa dialah Tuhan, pemilik segala kekuasaan yang mematikan dan kemudian yang menghidupkan, memberi rezeki, dan macam-macam. Dan kemudian dialah sebagai tempat kita untuk beribadah. Dan kemudian dialah yang memiliki nama dan sifat yang uh, suci, mulia. Gitu. Itu bang, saya kira dari kami. Oke ya. baik, uh, dari praktisi Kristen, siapa yang mau mulai Dari saya ya. Okay. Ini, uh, tentu, Allah itu tidak ada yang serupa, pada waktu kita bicara Allah, jangan kita persamakan dengan sesuatu yang ada di dunia ini Dan yang bisa kita lihat, dan yang bisa, yang adalah ciptaan Kata yang sama pun seperti Allah tahu, manusia tahu, tentunya tahunya berbeda gitu Jangan dipersamakan, ada perbedaan, kata yang sama digunakan pada Allah dan pada manusia Jangan lalu Allahnya dianggap kayak manusia gitu Allah itu adalah satu diri, adalah Pencipta kita. Kalau kita lihat alam semesta yang sedemikian besar dan ciptaan yang sedemikian luar biasa bagi kita, orang beriman, kita tahu Allah ini adalah Allah yang luar biasa, adalah yang tak terpahami, incomprehensible God, dan tak terbatas. Melalui ciptaan yang tak terbatas pun, kita bisa lihat Allah ini tak terbatas. Tentu, kalau Allah Pencipta, nggak ada sesuatu yang di luar daripada. Pencipta. Kalau ada sesuatu di luar daripada pencipta, berarti ada sesuatu uh, ciptaan yang bukan dia ciptakan. gitu. Jadi ciptaan itu semua ada di dalam dia. Alkitab berkata seperti itu. Hakikat Allah tidak terpahami. Saya nggak usah kasih ayatnya, kalian mungkin sudah tahu ya. Uh, kemudian segala sesuatu ada di dalam dia. Allah yang sedemikian adalah Allah yang bukan hanya maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya. Tetapi dia juga adalah Allah yang maha hadir. Uh, dia menciptakan tentu ruang, waktu, dan benda-benda ciptaan. Uh, tetapi dia adalah satu diri yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia itu adalah Allah yang bisa maha hadir di dalam seluruh alam ciptaannya. Setiap titik dia dapat hadir sebagai seluruh pri pribadinya, tetapi titik itu tidak mampu memuat dia, karena dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Itulah Allah kita, sehingga dia bisa tahu. Bukan hanya tahu. Bukan hanya lihat, bukan hanya sepintas, tapi dia tahu bahkan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang belum dikatakan. Itu yang dikatakan di dalam masmur. Gitu. Jadi kita lihat Allah yang sedemikian, itu adalah Allah yang kita percaya. Untuk Allah yang sedemikian, Alkitab berkata Allah yang demikian itu karena dia bukan ciptaan, dia itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Kalau malaikat tidak bisa dilihat, itu adalah karena... Dia terbuat dari sesuatu yang kita tidak tahu dan bahannya kita tidak bisa lihat gitu. Dan suatu hari kita mungkin akan bisa melihat atau Tuhan kalau mau membukakan kita akan bisa melihat gitu. dan tetapi di antara sesama malaikat bisa dilihat, tetapi di dalam Alkitab ada satu yang tidak pernah dilihat oleh apapun. Yohanes pasal 1 ayat 18. Nah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Nah Allah yang sedemikian, lalu bagaimana dalam hubungannya dengan ciptaan yang kelihatan? Bagaimana ciptaan dapat berhubungan dengan dia? Bagaimana jika dia hanya yang jauh di sana dan yang sesuatu yang sekalipun dekat mungkin kita tidak bisa-bisa melihat atau rasakan? Maka kita lihat bahwa Allah itu mengambil perwujudan. Ya, di dalam perjanjian lama kita lihat ada yang disebut dengan Malak Yahweh. Nah, kita lihat di sana Malak Yahweh mengatakan, aku adalah Allah gitu. Aku adalah I am that I am Jadi kita lihat di dalam perjanjian baru Pernyataan itu jelas Yaitu berinkarnasi menjadi manusia Jadi Allah menjadi manusia Allah mengambil perwujudan Bisa gak? Ya bisa dong Allah kok gak bisa Allah menjadi satu diri yang terbatas Bisa gak? Bisa Dan perwujudannya itulah adalah Anak Allah Dan kemudian kita lihat ada rohnya dan rohnya itu bisa memimpin, mengatur, dan ada bisa di dalam setiap orang yang percaya. Nah, jadi kita lihat ada ada anak Allah yang sebagai pernyataan, ada rohnya yang adalah roh Allah. Dan kemudian dia yang memenuhi seluruh ruang dan waktu apa? Dialah kita sebut di dalam relasi hubungan dengan anak adalah bapak. Apakah bapak beda dengan anak? Jelas beda. Karena anak ada memiliki perwujudan. Kemudian Allah yang demikian. Apakah Allah yang demikian itu satu pribadi? Jelas tidak. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah seringkali menggunakan kata plural, tetapi juga menggunakan kata ganti aku, tetapi juga menggunakan kata ganti kita. Jadi kita lihat bahwa Allah itu bukan satu diri yang dihitung dengan satuan. Seperti contohnya kata plural ya, seperti langit, air, darah, itu plural. gitu. Allah pun adalah satuan yang tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena dia adalah satu diri yang memang kita tidak bisa pahami gitu dia adalah yang tak terikat oleh ruang dan waktu dan maha hadir itulah Allah di dalam yang kita nyata yang ternyata di dalam Alkitab ya saya rasa saya sampai sini dulu karena nanti uh, bisa saya jelaskan melalui tanya jawab kalau saya ngomong lebih panjang lagi ya nggak selesai selesai oke okay, terima kasih terima kasih Bang Pras oke okay, uh, saya tambahin boleh oh, iya, boleh ya, boleh nanti terakhir ke Bang Valen ya <kuh> oke okay, jadi gini ya Uh, kami Kristen, uh, kami memahami Allah yang ehat. Jadi iman kami adalah berdasarkan Kitab Suci. Uh, semua Kitab-Kitab yang berasal dari dari, uh, dari Allah ya. Jadi dari dari Kitab uh, Torah, Kitab uh, Nefim, Ketuvim, uh, juga Kitab-Kitab yang ada di Perjanjian Baru gitu ya. Nah uh, konsep Allah yang kami pahami dari semua kitab-kitab itu adalah Allah yang Ehat, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Tetapi, kitab-kitab tersebut juga secara konsisten menyatakan bahwa Allah yang ehad ini uh, sering dinyatakan lebih dari satu entitas. Contohnya, pada saat penciptaan uh, langit dan bumi. Di situ uh, diceritakan bahwa Allah menciptakan. Tetapi hadir uh, disebut. Ada tiga entitas di situ ya firman atau memra kemudian uh, spirit of god atau roh allah ya atau disebut juga uh, uh, roh uh, cinta kasih di situ kalau kita lihat di Targum uh, Neoviti ya di situ dikatakan demikian kemudian disebut juga allah gitu jadi ada tiga entitas yang disebut di situ begitu tapi apakah itu disebut sebagai tiga allah tidak jadi kita Uh, orang uh, Judaisme zaman dulu gitu ya uh, uh, memahami ini saya nggak mengacu ke Judaism era Rabbinik ya tetapi yang zaman dulu gitu ya itu memahami bahwa demikian gitu bahwa Allah itu hehat hehat tetapi ada dikenal demikian entitas. Nah entitas-entitas ini -entitas bisa kita temuin bukan hanya di kitab kejadian. gitu itu ada di kitab-kitab uh, kitab lain seperti uh, kitab hakim-hakim kitab uh, apa namanya uh, Yesaya dan sebagainya gitu ya nanti saya bisa tunjukkan ya entitas-entitas uh, tersebut kehadiran entitas tersebut nah uh, lalu Trinitas itu sebenarnya bukan jadi gini terminologi Trinitas itu tidak pernah ada di dalam Alkitab baik di kitab Tanah Nefim Ketufim maupun kitab yang ada di perjanjian baru tetapi hmm. konsep itu gitu yang konsep itu yang ada gitu nah sebenarnya eh uh, Uh, orang Yahudi zaman dulu juga sama sama Kristen sekarang juga sama. Gitu. Kita memahami bahwa uh, Allah itu tidak bisa sepenuhnya dipahami. Gitu ya. Jadi memang uh, uh, tiga entitas yang ada di dalam tanah ini memang masih samar-samar di Perjanjian Baru lebih lebih uh, dipertegas, tetapi masih sama bahwa Allah itu misteri. Gitu. Lalu apakah uh, terlintas itu diformulasikan untuk membuat alah yang misteri itu menjadi tidak misteri itu sama sekali tidak gitu. Jadi kenapa timbul uh, doktrin trinitas itu adalah karena internal dari kekristenan gitu loh. Kekristenan dari sejak abad awal itu sudah dirongrong gitu oleh oleh berbagai ajaran ya dari bidah praxeas, kemudian semua dan sebagainya gitu. Nah di situ timbul reaksi gitu loh. Timbul reaksi yang menjelaskan di situ timbul ke, uh, Kebutuhan untuk membuat suatu doktrin supaya orang-orang Kristen e, tidak bingung gitu loh dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah sekarang apakah tritunggal itu bicara tentang tiga Allah gitu ya? Itu sama sekali tidak. Karena e, doktrin tritunggal ini ini sudah e, ada kunciannya ya. Sudah, sudah pernah saya narasikan. Contoh misalnya dari konsili Nikea Pembukaan atau preambul dari konsili Nikea sudah dikatakan. Aku percaya akan satu Allah. Artinya, konsili nokia itu, kredo nokia itu tidak pernah bermaksud bicara tiga Tuhan. Begitu, itu sudah dikunci. Jadi, orang mau coba-coba bilang itu tiga Tuhan atau apa, tidak bisa. Gitu, artinya orang itu tidak mengerti. Begitu juga dengan kredo, misalnya, Athanasius. Athanasius sudah dikunci, dikatakan situ bahwa dia ini bicara tentang satu Tuhan, bukan tiga Allah itu sudah kuncian gitu artinya nggak bisa gitu orang mau narasikan mau dijungkir balik seperti apapun bahwa itu harus tiga lah nggak bisa artinya orang itu tidak paham apa yang ingin disampaikan oleh si uh, dan kredo itu gitu loh uh, saya rasa itu aja sementara terima kasih silakan oke baik uh, bang valen silakan kan, waktunya diberikan ke bang valen Ya terima kasih bisa dengar suara saya semua ya siap siap siap Oke terima kasih buat Ustadz Juma buat room zoom ya saya ucapkan selamat malam dan juga para netizen yang di bawah ya yang di channelnya Ustadz Juma salam satu Tuhan baik para netizen ya ketika berbicara tentang konsep sangat jelas di dalam perspektif Judaism Tuhan nggak bisa dikonseptif ya. Pertama karena asyem itu ain't soft, tak terbatas. Jadi asyem yang tak terbatas ini tidak bisa dikonsepin secara terbatas oleh manusia. Ini logika basic. Makanya Judaism itu lebih ke logika basic. Dan di dalam Torah sendiri ya, kita buka di dalam original text -nya. Kita akan buka dulu di dalam kejadian ya beresit di dikatakan beresit bara elohim at semayi jadi kita belajar ya tata bahasa dulu biar paham di sini ada tiga kata ya ada beresit ada bara ada elohim nah kalau kita ngomongin elohim kenapa ada jamak di situ karena ada akhiran Yod dan mem tetapi apakah kejadian Pasal 1 atau beresit Pasal 1 ayat 1 itu bentuk zaman? Enggak, kenapa? Karena di sini ada kata bara. Bara ini bentuk tunggal. Makanya sangat-sangat, apa ya, sangat chemistry di dalam The atau dalam ulangan 6 ayat sangat chemistry gitu. Ehat itu sama padanannya di dalam bahasa Inggris, yaitu one gitu. Kalau seandainya Tuhan itu di awal. Tadi yang menciptakan itu bentuknya jamak, ini nggak mungkin ditulisnya bara gitu pasti ditulisnya silus, apa silus, silus ibru ya, bahasa Ibrani artinya trinitas, nggak mungkin disitu ditulis beresit, silus Elohim, nggak ada ya kan, nggak ada ya, nah ini kita harus belajar dulu language ibru ya, supaya nggak menabrak tata krama bahasanya orang gitu, jadi saya kembali ke original teksnya ya, oke. Okay tahu konsep di dalam Torah yang menceritakan who is a God. Maka sangat jelas ya. Torah sendiri menegak bahwa Tuhan itu satu. Satu itu kayak gimana kita nggak ngerti. Orang Tuhan itu tak terbatas kok. Sementara kita ini terbatas. Analoginya begini. Ketika manusia yang terbatas. Terus dia membuat satu narasi tentang... Tuhan yang dia maha tak terbatas Itu artinya kita Dengan sendirinya itu sudah menciptakan Tuhan yang baru menurut Paradigma kita Makanya di dalam suasa Asar Ikharin ya, Di alenia yang ketiga yang sangat Kemistri dengan surah Al-Ikhlas Kulwawahad ul alam jalit Walam yulat walam yahulaw Kufu'alhad Itu sudah sangat kemistri gitu. Jadi antara konsep bagaimana Tuhan di dalam perspektif Judaism dengan Islam itu sama gitu. Menunjukkan satu entitas yang tak terbatas, yang enggak bisa dikonsepin dengan pemikiran manusia yang terbatas. Oke, okay, dari saya sementara itu dulu. Lanjut. Oke, okay, baik. Eh uh, silakan Ya, benar. Mohon ya. uh, izin saya share screen supaya kita tidak ngarang bebas. Sudah kelihatan Bang ya? Siap, sudah. Jadi, eh, ketika Bang Pras bilang bahwa tidak ada yang serupa, itu saya senang. Gitu. Ketika Bang Antonius bilang bahwa Allah itu Esa, saya juga cukup senang. Gitu. Dan saya kira Yesus juga akan senang. Nah, nah, cuman yang jadi masalah adalah bahwa ketika saya, ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Allah itu Esa, yang nya pribadinya tetap harus tiga pribadi itu berbeda sama-sama full gitu. lalu kemudian yang kedua sebaiknya kita menggunakan dalil yang tegas untuk menjelaskan dalil-dalil yang kabur gitu Oleh karena itu di ulangan 6 12, 29, ini adalah dalil yang tegas yang sejatinya harus menjadi penerang lampu bagi ayat-ayat lain yang kabur gitu. Jangan justru kita balik gitu. Nah, sejatinya apa yang mau kita cari dari sini? Ulangan 6:4 ini gitu ya, dengan Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, pertanyaannya adalah pribadi mana yang bisa disini? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Menurut saya yang esa itu adalah pribadi Han yang bernama Yahweh gitu, YHWH. -ha Jadi uh, pribadi Tuhan yang pertama itulah yang esan menurut Ulangan 64 empat gitu ya. Terus kemudian menurut Yesus ya, jawab Yesus hukma, hukum terutama berarti hukum tertinggi, tidak ada lagi hukum yang uh, lebih tinggi dari ini. Yesus dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu esa gitu. Nah, yang es gitu. Menurut Musa yang esa itu pribadinya dan tidak perlu mendikotomi antara pribadi dengan hakikat. Pribadi Tuhan atau oknum Tuhan yang bernama Tuhan atau YHWH itu adalah sesembahan kita. Dia itu esa Bukan kesatuan, artinya pribadi yang bernama YHWA itu tidak lagi pribadi-badi Esa gitu sehingga kemudian, kalau ini kita pakai sebagai dalil untuk menjelaskan ayat-ayat yang kabur, kita tidak perlu kemudian uh, membuat Esa ini di luar yang dimaknai oleh orang-orang jadi kesatuan gitu maka sekali lagi saya bilang ketika Bang Ras bilang bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dan Bang Antonis bilang Allah itu ehan. Saya cukup senang dan semua orang cukup senang ketika saya ketika saya Kristen dan kemudian mengkotbahkan itu kepada jemaat. Saya harus pastikan bahwa mereka tidak salah mengerti, bahwa yang eh, bukan pribadinya tapi hakikatnya. Pribadinya itu harus tiga berbeda Kemudian fully god semua, lalu kemudian menurut Musa pribadinya itu tidak terdikotong hakikatnya pribadi atau oknum Tuhan yang esa itu adalah oknum Tuhan yang bernama YHWH. Saya kira demikian, bang. Makasih. Oke, okay, baik. Uh, bang Pras silakan mau menanggapi atau bang Abdulis duluan Ya, gini. Sampai ke perjanjian baru kita ya bahwa Allah yang tidak kelihatan uh, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Kemudian di dalam dalam 1 Yohanes 1, uh, 1 ayat 18 dikatakan no one can see God. Tidak ada seorang pun pernah bisa melihat uh, pernah melihat Allah at any time uh, di segala waktu. Kemudian uh, Kemudian kita lihat bahwa Allah yang tidak kelihatan ini, dia di dalam perjanjian baru dikatakan, Kristus adalah the image, the image ya, ada kata the ya, the image of the invisible God, gitu ya. Siapakah the invisible God? Tentu the Father, yang kita sebut dengan the Father. Kemudian siapakah the image? The image itulah anak Allah. Kemudian dikatakan bahwa the image itu adalah, di dalam Ibrani 1 ayat 18, belas, eh, Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, eh, "Dia adalah gambar wujud Allah, uh, the character express image, the real image of His hypostasis, satu His hypostasis, hypostasis Allah." Hari ini siapa? Gambar ini tentu juga adalah Allah gitu. Tetapi ini adalah dia menggunakan sebuah perwujudan. Ya, jadi ada perwujudannya. Di perjanjian lama ada? Ada. Perjanjian lama itu yang datang di uh, kejadian pasal 18, itu adalah dikatakan itu adalah Tuhan. Kemudian malah Yahweh itu juga menyatakan diri sebagai Allah Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia mengatakan dia adalah I am nah, Yesus juga mengatakan dia adalah I am gitu ya nah, itu kelihatan gak? Kelihatan Lalu yang dilihat-lihat, kemudian yang dilihat-lihat oleh Yesaya dan para nabi itu siapa? Masa YHWH dilihat? Lalu kemudian YHWH mana yang ditemui oleh anak-anak Allah yang di dalam uh, Ayub? Itu adalah perwujudannya gitu loh Jadi semua yang ada perwujudannya itu adalah anak Allah Apakah anak Allah dengan Allah? Itu adalah dua Allah, dua uh, entitas yang terpisah. Tidak gitu, itu adalah satu Allah, gitu loh. Uh, tiga pribadi itu dengan di pribadi, seperti entitas yang terpisah. Sebenarnya, kata itu memang adalah satu kata yang bukan di dalam pengertian uh, secara apa namanya, secara uh, kamus uh, zaman sekarang gitu. Mereka mengerti itu adalah sebuah... Seperti tadi dikatakan oleh si siapa Antonius itu adalah perumusan di antara perdebatan di antara intern yang sama-sama percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Istilah-istilah itu ada batasan-batasannya. Memang nggak cocok makanya kenapa saya mengatakan dengan eh hadisem, eh hadisem itu bukan kontra tetapi memberikan pengertian yang adalah untuk orang-orang yang di luar gitu karena pribadi itu memang bukan dimengerti sebagai pribadi manusia dan ciptaan, gitu. Jadi, bapak dan anak, gitu, di dalam waktu dinyatakan, di dalam titik ruang dan waktu, memang kelihatan seperti dua, gitu. Ada satu yang di bawah, ada satu yang di sorga, tetapi bagi Allah tuh gak ada yang di dalam, gak ada yang di luar, gitu. Gak ada yang di atas, gak ada yang di bawah. Allah itu bukan seperti manusia yang perlu titik ruang dan waktu. Jadi, sesungguhnya, dia berapa? Makanya dikatakan aku dan Bapak adalah satu, gitu. Uh, jadi kita lihat bahwa jangan dimengerti pribadi itu seperti ciptaan uh, itu adalah pembicaraan sebenarnya itu tadinya adalah pembicaraan intern gitu, yang memang sekarang itu digemakan untuk keseluruhan. Uh, jadi kalau keseluruhan uh, masyarakat diberikan pengertian seperti itu dan menggunakan pemikiran uh, dan uh, definisi secara kamus. Zaman sekarang sebagai entitas terpisah, individu terpisah ya, memang kurang cocok gitu. Tetapi Alkitab yang ajarkan apa? Makanya Alkitab gak pakai kata tiga pribadi, Alkitab juga gak pakai kata trinitas. Kenapa? Karena jika lo pakai kata itu jadi Alkitabnya salah. Ya saya setuju dengan kalian, pada waktu menggunakan trinitas dan pribadi, saya gak nolak. Tetapi itu adalah ada pengertiannya, ada dalam tanda petik, karena itu dikenakan pada Allah pribadi harus dimengerti secara... Berbeda gitu, jadi kalau kalian baca buku-buku teologi ya kayak contohnya Alat Trinitas, karangan daripada siapa tuh, Robert Letham, ala adalah kasih, eh, ya kan, itu semuanya menyatakan tentang pribadi dalam pengertian dan eh, dalam pemahaman yang berbeda gitu. Jadi kalau dimengerti secara itu ya memang saya setuju, jadi jangan dimengerti sebagai eh, pribadi individu yang terpisah. Dan kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama memang ada Allah yang menyatakan diri dan bisa dilihat. Jadi itulah anak Allah gitu loh. Jadi bukan Allah yang terpisah. Itu siapa yang menyatakan diri Hashem, Hashem sendiri, malaikat sendiri, yang malaikat Allah yang menyatakan diri sendiri menyatakan dia adalah Hashem. Ya, silakan. Oke. Okay, oke okay, saya ya. Ya, oke. Okay, jadi gini. Tadi pertanyaannya, pernyataan atau pertanyaan Bang Bonar ini. Uh, tentang pribadi ya menerbang benar itu Hashem uh, Yosef Avi yang pri, bisa dibilang pribadi dan yang tunggal itu adalah pribadi. <laughs> sebenarnya begini uh, uh, pengertian dalam doktrinistinitas itu sebenarnya lebih dikatakan sebagai hipostatis, hipostasis ya. Hipostasis itu artinya uh, suatu realitas keberadaan. Jadi sebenarnya nggak bisa terlalu tepat kalau dibilang itu sebagai pribadi gitu loh. Jadi, boleh aja dibilang pribadi, tetapi tidak boleh diartikan sebagai pribadi yang sama dengan pribadi manusia. Jadi, kalau kita mau pakai kata pribadi buat uh, Tuhan, itu tidak bisa disamakan dengan pribadi manusia. Nah, kalau mau nggak mau uh, kecampur dengan pemahaman itu, pakai aja hipostasis. Nah, sekarang kenapa sih? Uh, tadi Bang Botaner bilang hipostasisnya harus ada satu. Yang satu itu hipostasisnya. Masalahnya begini, di dalam... Uh, AA kita baik perjanjian lama ke perjanjian baru itu menunjukkan hipostasia tidak satu, gitu loh. Saya kasih contoh nih, uh, tadi kita udah bicara kitab kejadian, Sekarang saya mau tunjukin lagi nih, uh, 2 Samuel, ya 2 Samuel, 23 ayat, 2 dan 3, tampil ya di layar ya, ya cukup gede ya, lumayan. Oke, okay, jadi saya katakan begini, pakai bahasa Inggris deh. Karena ini saya ngambil dari saya jadi saya minimize menggunakan Alkitab Lai gitu. Takutnya kan nanti nggak uh, semua bisa terima gitu ada yang bilang ini bukan apalah bukan teks asli dan sebagainya gitu. Di sini dikatakan demikian ya dua uh, sama dua ayat eh, The Spirit of the Lord has spoken through me. His message is on my tongue. Ya di sini dikatakan siapa Spirit ya Spirit of the Lord bukan angin ya. Waktu itu saya pernah saya lupa debat sama, sama Isak ya. Dia klaim ini angin-angin-angin. Enggak, angin itu eh, hanya salah satu. Tetapi jelas ini eh, bisa diartikan spirit spirit of the Lord. Dan spirit ini bukan kekuatan. Spirit ini adalah entitas hipostatik. Makanya dia bicara. Kalau kekuatan tuh nggak bisa bicara gitu loh. Ya kalau misalnya kekuatan misalnya api kayak api gitu, dia nggak bisa hipostatik gitu loh. Tapi sini spirit of the Lord has spoken through me. Artinya kita bicara apa roh Allah yang hipostatis, yang kita uh, artinya sebagai pribadi. Nah kemudian di ayat 3-nya dikatakan demikian, "The God of Israel has spoken." Ini pengulangan nih, ini pengulangan dari ayat 2, tetapi entitas yang disebut berbeda. Kalau entitas yang ayat 2 disebut Spirit of the Lord, entitas yang di ayat 3 disebut the God of Israel. Nah sekarang mau diartikan seperti apa begitu loh? Ya, Spirit of Lord itu kan bisa diartikan dua enti entitas yang berbeda gitu loh. Dengan uh, Fave. kalau mau dikatakan satu entitas ya berarti Spirit of the Lord itu dinyatakan sebagai God. Nah, berarti gimana dong? Berarti God-nya juga ada lebih dari satu. Enggak gak pernah dinyatakan di dalam kitab tanah, God itu lebih dari satu. Itu satu, satu God. Cuman pada faktanya ada entitas yang disebut gitu loh. Ini Spirit of the Lord. Nanti ada entitas lagi yang saya bisa tunjukin the ya, Word of the Lord atau Firman Allah atau dalam bahasa Aramaiknya atau dalam bahasa Ibrani Dafar Elohim atau dalam bahasa Yunani Logos. Gitu ya. Nah, kemudian tentang kejadian ya kejadian yang tadi bang Valen ceritakan tujuh eh, itu menggunakan kata tunggal para Jadi memang itu menunjukkan Allah yang esa, sehat. Tetapi jamak bentuk Elohim itulah yang eh, mencerminkan bahwa ada kejamakan di dalam dirinya gitu loh. Kalau Elohim itu menggunakan kata kerja jamak, maka jadinya adalah Elohim-Elohim. Ya, e, makna kamusnya sebenarnya gak. Tetapi kalau misalnya banyak begitu kan secara teologis tuh nggak e, mungkin ada Tuhan-Tuhan banyak gitu. Kata kerjanya jamak ya. Nah itu seringkali diartikan sebagai malaikat loh. Gitu. Kalau misalnya kata kerjanya jamak gitu ya, karena Elohim-Elohim nggak Elohim mungkin banyak. Itu bisa secara teologis itu adalah penghuni surga atau bisa jadi malaikat gitu loh tetapi kalau kata kerjanya tunggal gitu ya itu tidak diartikan malaikat, tetapi memang jadi Elohim yang tunggal, tetapi ada kejamakan di dalamnya begitu. Uh, Oke okay, sementara itu dari saya silakan.